pantraini dan saya Normalati. Kami dari SMKP Negeri Sare dengan jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Jadi teman-teman, di sini kami berdua akan memperkenalkan produk-produk kami. Ini lemon frosting dengan campuran kelah dan ini lemon frosting dengan campuran wortel. Mau tahu cara ya. pembuatannya? Yuk ikut kami. Proses produksi minuman lemon Pertama-tama siapkan buah lemon segar lalu dicuci bersih menggunakan air mengalir Setelah dicuci bersih, buah lemon dikupas Lalu lemon yang sudah dikupas diperas untuk diambil sari patinya bunga telah segar dibersihkan lalu dicuci dan direbus Cuci semua wortel hingga bersih Lalu kupas wortel dan potong menjadi bagian-bagian kecil Setelah wortel dipotong menjadi bagian-bagian kecil Wortel diblender hingga halus Dengan tambahan sedikit air untuk memudahkan pemblenderan Selanjutnya untuk membuat minuman telang, campurkan sari atau pil lemon dengan air. Lalu tambahkan sari bunga telang. Kemudian dimasak hingga mendidih Setelah mendidih, tambahkan gula pasir sesuai kebutuhan Minuman siap didinginkan untuk kemudian lanjut ke tahap pengemasan Untuk membuat minuman lemon water Campurkan sari atau pure lemon Kemudian dimasak hingga mendidih Setelah mendidih, tambahkan gula pasir sesuai kebutuhan Lanjut ke tahap pendinginan lalu Kemudian minuman siap untuk pengemasan unggulan produk ini bisa menjadi minuman segar yang menyehatkan karena terbuat dari bahan-bahan yang banyak manfaat untuk kesehatan dan kaya kandungan nutrisi. No farm, no food, no life.